Kini, kali ini kami berada di puncak Siosar, puncak 2000 Ini uh, rumahnya keren dari Ayu. Nggak nyesal kalau kemari, kamu pasti kehabisan memori kalau datang kemari untuk foto-foto puncak 2000 nah, nih penyenter. Tanyasan kalau kemari pasti kehabisan memori coba. Oh, ada juga yang baru guys, rumah-rumah balon namanya guys. Kayak <laughs> balonnya nih guys ya. Ini baru bangun juga guys, pindahnya guys. bila tempat nginapnya di sini guys, di Ciosar ini guys ya. Sosar ini banyak juga kemajuannya guys. Nah, Sosar ini pindah Gunung Sinabung guys. Dulu Gunung Sinabung jadi dipindahkan ke di Sosar ini guys fungsinya guys. Jadi lah sekarang tempatnya guys ya. Jadi kan keren kali guys. Rumah balonnya Kita ikutin lagi di perumahan yang lebih keren lagi Dan yang pastinya lebih asik yang baru tanam guys nah tempatnya guys ya banyak juga pemandangannya yang bagus keren yang baru-baru Oh, oh,